Kita berada di wilayah lempar Cumro Ini setelah wilayah mana Kita akan Jamara mana? Jamara Jamara Jamara Biar tidak bolak balik menjelaskan ya Jadi arah jamak itu setelah melompat jumroh ke sana itu ada jumroh satu jumroh dua jumroh 3 sampai ke ujung sana dia akan pulang kembali ke Muaisim jalan ke Muaisim itu yang biru-biru ini arahnya, sehingga ini adalah menjadi wilayah bukan ini, jadi ini hamparan karpet, ini bukan karpet, apa namanya? paving ah, block ini ada yang merah putih, ada yang putih kalau yang putih itu semua hanya satu jalur Kalau putih yang ini itu berarti satu jalur untuk kembali di ke sana Lalu yang merah putih begini itu biasanya dipakai untuk ke sana dan ke sini Atau bisa juga dipakai oleh istirahat Nah wilayah dari Jamaret 2 Itu adalah ini Cepat ke sini dulu setelah jamaah itu melempar jumroh, kemudian dia belok ke kanan. Arahkan dia ke jalan ini. Ke jalan yang ke kiri saya ini. Jalan ini, ini. Jalan ini, yang putih ini. Jangan sampai melewati uh, tempat lain. Karena di sini juga biasanya dilarang. Itu ditutup, tidak boleh lewat sana. Kalau sampai ke sini, bahaya itu juga dibuka sedikit, tidak ada masalah. mana, jamor 2 oke okay. posko, sambil jalan poskonya mobile, tidak kalau sampai mau bikin posko tetap di depan sana, ayo, ke depan